Sekarang untuk bilasnya jelasnya, kita coba praktek ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan peran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Ya. Yep. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma ini allahumma ini, ya subhanallah, ya Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari berbagai keadaan setan, baik pujian Islami laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan ya banyak hal yang kotor supaya tidak berlama-lama fokus tapi kiri akan masuk kemudian doa yang tadi disampaikan dan bersiap kita mencoba untuk Nah ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa eh, posisinya ini saya tampilkan yang eh, komplit ya komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya atau juga menggunakan shower seperti ini ya ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan nanti kita bisa eh, gunakan secara bersamaan baik yang pertama dasarkan nah, praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci lapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu, penting bagi kita untuk mencontohkan pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya, jadi tidak kita eh, coba tanahnya di bawah dulu supaya air yang eh, diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam, bagian ember atau bejana ya, walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan uh, tuntunan syariat ini bisa kita tanda air, air ya, jadi kita masuk dulu, seperti ini teman-teman sekalian ya, nah seperti ini nah, nanti kita letakkan di dalam hati ya nah, seperti ini, tadilah sedang bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. lalu kita tanda begini begini ya. supaya tidak banyak nanti uh, air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu menurut kalian ya. lalu siapkan sabun ini sabun, sebelumnya kan? tidak ada siapkan sabunnya dulu nah, ini sabun penting, karena nanti di dalam kajitnya, menurut sekalian itu nanti saat memasuk kemaluan, itu sangat jadi, setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah dalam hal ini ya, tanah, nah ya, ini sebagai pengganti dalam konteks yang itu bisa menggunakan apa, menggunakan sabun ya, intinya mempersihkan kokturan, mungkin bakteri, atau yang lain yang berkat dalam ya? tangan selang basuh kemaluan, tadi sudah kita, uh, tangan sudah kita basuh, ya, sudah kita bersihkan, setelah itu, lebih baik sampai jombok seperti ini, dan ya? di jombok, atau mungkin kita bisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan dan mengalir, kemudian setelah itu dibersihkan bagian teman-teman, ya, jadi ambil air kita bersihkan bagian kemajuan dengan versi bagian bersih. Nah, Selama bagian ini, tadi yang tidak sempat saya bacakan, ya tadi yang kedua, karena untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat, untuk nah, mempercepat. Ini nanti setelah dibersihkan, ambil sabun, ya, bisa mengganggu secukupnya. Kemudian, nah, seperti ini, ya. nah, kita bisa kemudian cuci dulu masukkan, kemudian baru kita bisa menggunakan air seperti ini, ya. Nah, sudah selesai, oke. Okay sudah bersih bagian kemaluan Lalu setelah itu kita bersiap untuk berbentuk seperti salat, ya. jadi ini saya coba singkapkan dulu kalian. Ya sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batasnya untuk lihat begini ya kita mulai buntuk seperti halnya buntuk untuk salat. nah disini biasa ya kita boleh kalau mau buntuknya lagi kan sudah bersih di tangan tadi ya begini, masalahnya sedang habis kita ya bismillah sudah kita, eh, kita sendika, sedang habis kita, kita mulai ya Oke. nah ini kita bisa kita mulai kebun, kita mulai kebun Nah boleh, bisa sambil berkombor benih ya. lalu kemudian kita bisa serah seperti ini pertama. Oke, tubuh, juga berkombor-kombornya saya juga bagian gigi untuk perlihatannya, setelah di makanan juga bisa kami bisa keluar ya seperti tadi, atau nah, nanti umur-umur itu, lalu bagian istintahnya boleh, istintah dan istintah, istintah itu menghidup dari hidung, ya, bagian istintah dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID macam ini itu penting, karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menemukur di bagian hidung, yang sebelum masuk laring ke varing, lantas ke paru-paru, kita beli nomor semua itu ya, nah ini bisa, istintahnya bisa dikeluarkan dengan istintah, menghidup dari hidung, dan istintah dikeluarkan, seperti contohnya ya, hidup ya, sudah ya Lihat. nah, ini malah masalahnya sudah kemudian seperti biasa ke wajah, ya. nah, teman-teman ya ini yang saya contohkan, saya mengambil air ini saya ambilkan, ini tidak apa-apa saya menggakain karena saya tidak ada di bawah ya nah, setelah, seperti ini, lihat-lihat Nah, begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang kelilingnya begini lalu seperti ini, teman nah, tadi sudah begini, bagian belakang, begini nah, yang telah menuju ke sini, untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata, tuh nah, yang ada jenggot, dikulai seperti ini, ya seperti biasa, 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan eh, seperti itu saja ya, Jadi Kemudian, teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tanda di bawah, seperti di, di tempat di musik apa, ini bukan. nanti bisa saya matikan dulu ini. Terus so, saya tangan sampai siku, seperti biasa, kanan dulu. Oke, selesai ya. Lalu setelah itu, biasa yang kirinya, ya. Ini 2 kali, bisa 2 kali ya, so, kali, baru setelah 2-3 kali, gini, ya. Nah, ini itu juga sama, ya, juga 3 kali, uangnya Dua tiga kali itu membela lagi ya, kalau kita mau lakukan bilik ada masalah kan. Setelah itu bagian kepala kita rasakan ya diusap sini dibuatkan berikan kembali ya boleh langsung ke telinga begini ya seperti ini boleh ya atau juga bisa teman-teman lakukan pala dulu balik kemudian ambil yang lagi untuk telinga ya. Nah bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya seperti biasa nah, untuk biasa bagian kakinya misalnya seperti ini juga ya. ambil begini ya kan? nah ini bukan, jadi, nah, begini. nah, begini. nah begini. Ya, ke kanan, kiri, di seperti biasa teman-teman ya. nah, nah, ini, nah, ini kan kalau teman-teman mau lakukan, tadi yang pertama, bisa yang kedua, ini dulu ya. setelah selesai tadi ke kepala, telinga. Jadi langsung kemudian lakukan ke, ke yang selanjutnya Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya. kita, kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini Lalu disela-sela sini ya. Sampai kita merasakan poli-poli kepala itu sudah mulai basah Ya, begini ya, menuliskan ya. Nah, kita bisa ambil lagi Ini, ya. ini dia rekan-rekan apa-apa, nanti saya bisa belajar ini Nah, seperti nah, ini Lepaskan Lepaskan Nah, demikian lagi-lepaskan ya Setelah itu, teman-teman, ini -teman. sebutkan tetap kemudian ambil, mengambil, air, atau tutup, misalnya dengan ini. Tadi kan dengan ini ya, dengan kepala, dengan kepala terbukas ini ya, antara kelapak dan antara kiri disatukan begini. Kemudian disirapkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, tumpuk kepala ke seperti ini, ya. Jadi bisa aja, sebutnya pakai kelapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya, selat-selat, kalau dimeratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan serangnya. Kita coba contohkan pas ini dulu. Ya. sekarang menyolat menyuruh jadi selesai gitu ya nah, atasnya ini tiga kali ya jadi tiga kali si ya jadi kita begini so. ya boleh pakai gayung juga ini untuk kepala dulu ya tapi kan kepala nah baru setelah itu di sini Oke, kita selalu tuh bisa merasakan datang sudah enak ya nanti ada hikmahnya loh kenapa kepala dulu Kita gitu. ada hikmahnya Ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesedaran, tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali Semangat dalam beraktivitas supaya enggak malas, lemas, kemudian berpikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sumpulnya dari bagian kanan sampai ke kiri sampai dengan selesai jadi, Kalau ke kepala sudah, kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa selesai, terus rasakan, ya boleh juga penting, ini. terus rasakan sampai yang penting Ya, sampai selesai semuanya Ya, sabun seperti biasa Nah, kalau pakai shower, shower, nah ini ya, di atas ini Nah, ini saya turun dulu ya, biar memudahkan biar nggak bisa nah, merah, kan ini bisa begini juga ya, nah ini tinggal begini aja, atau nah, dipasang di atas seperti tadi, ya, nah ini tangkan lagi nah, kita lihat seperti ini eh, atas, ya. Di kanan, ini ya. apa? oke sabun dan seterusnya hmm. kemudian selesai, teman-teman sekalian nah, ya, Jadi ini sudah disabunin, melatkan semua nah, kalau bagian pertama tadi, yang kaki ya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat. Ya, berpindah tempat itu gini, supaya tidak teraliri oleh hal yang tadi ini sudah kita masukkan tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak bakal sempurna. Itu ya hikmahnya, maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan? Kemudian kita mulai masuk, tapi ya yang tadi belum terbasuh dalam bulu uh, tadi, pada hari yang pertama. Boleh kita masukkan sesuai seperti yang uh, dalam apa namanya bulu, kita ambil saya gini ya masukkan nah, seperti ini. Jadi, ya, asupan kis yang sempurna, ya kan? sekali lagi, nah, seperti ini, ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, Gosok-gosok, bisa juga begini? Bisa, ya. Begini bisa, nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil kis yang kedua, hari yang kedua kita ingin gunakan wulunya uh, sempurna, sampai dengan kaki seperti yang saya contohkan, maka yang terakhir gak perlu lakukan lagi. Ya cukup kita uh, siang aja untuk selanjutnya, ya kan? Selesaikan dan nah, sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar, mandi besar itu menghilangkan ada yang besar, otomatis yang kecil juga hilang, ya, jadi tidak perlu kita berwudhu kembali. Kalau pernah ada yang kembali ya tidak, tidak juga. Tapi karena sudah selesai kan, tadi wudhu sudah, kemudian mandi juga sudah, jadi tidak wudhu pun, ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudhu lagi, tinggal pakai handuk, ya, diselesaikan, dirapikan, dan selesai tuntas. Nah ini teman-teman, abi nggak bawakan handuk, <laughs> jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kembali mandi dengan menggunakan kaki kanan ya kita lakukan menangkarkan ikan seperti ini ya sampai kita mengucapkan Wafranaka. ya ufranakan 'alil ya ya Allah ampuni kami ya Allah maafkan karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya enggak mengucapkan kalimat thayyibah dan dalam situasi tempat yang uh, tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan kemudian kita juga bersyukur pada Allah segala bunyi bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan kekuatan, itulah Islam mengajarkan keindahan